Halo teman-teman, gimana kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tuntas. Ingin bekerja ke New Zealand di bagian housekeeping, berapa sih gajinya dan berapa pengeluaran dari rumah. Seperti di video selanjutnya bahwa mencari kerja di New Zealand itu butuh proses. Selama sebulan sampai dua bulan teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung gimana caranya mencari lowongan di situs apa. Mencari lowongan pekerja di New Zealand. Nah, saya rekomendasikan kalian mencari lowongan di sick job ma New Zealand, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ngeplay lewat sick job di bagian New Zealand, teman-teman. Di situ, di aplikasi tersebut sudah banyak pilihan jika teman-teman bekerja, atau mencari pekerjaan di negara Selandia Baru atau New Zealand, teman-teman syaratnya usia mulai dari 18 tahun sampai 40 ke atas lah 40 kayaknya masih bisa keterima jika punya pengalaman yang lebih teman-teman jadi sorry ya saya pakai masker pakai kacamata karena muka saya dekil namanya aja buruh teman-teman jadi sedikit blue juga teman-teman nah caranya anda bisa nge lewat lewat job di New Zealand nanti disitu masukkan cv nya terus tunggu panggilan interview kalau sudah lulus interview nanti kalian akan dikirim email kalian akan disuruh mengurus uh, dokumen seperti medical checkup teman-teman setelah itu baru mengajukan visa kerja dan interview biayanya kurang lebih 7-8 juta teman-teman jadi dengarkan baik-baik ya biar nggak banyak nanya karena saya sedikit punya waktu untuk menjelaskan teman-teman karena sibuk kan kerja di samping itu juga kalau bekerja di New Zealand itu tiket ditanggung sendiri teman-teman ingat beli tiket sendiri dan setelah lulus interview di kedutaan untuk mengurus visa kerja kalian beli tiket baru berangkat ke sana setelah nyampe di sana kalian akan tinggal di hotel dan hotel tersebut tidak ditanggung kalian juga harus membawa bekal untuk untuk biaya penginapan teman-teman jadi kalau masih berniat ke New Zealand pahami nah untuk gaji saya akan jelaskan berapa sih dapat bekerja di New Zealand terutama di bagian kota Queenstown teman-teman jadi untuk pekerjaannya per per jamnya kalau di New Zealand tuh dibayar per jam teman-teman. Bukan mingguan, bukan bulanan, hitungannya per jam. Jadi selama di New Zealand kalian akan dibayar per jam. Nah, untuk standar gaji New Zealand itu 25 per jamnya atau 230.000 teman-teman. Jadi garantinya itu selama 7 hari atau seminggu itu dapat 30 jam itu garantinya ya teman-teman. Jadi kalau lebih ya bagus kalau kurang nggak mungkin itu standarnya 30 jam teman-teman per minggu. Nah untuk menghitung kalkulasi jadi 25 dolar per jam dikali 30 jam. Jadi per minggu kalian totalnya 750 jam teman-teman dikali sekitar berapa ya Rate nya 9000 sampai 10000 lah, 10000 kurang dikit lah. Jadi total penghasilan Anda 6.282.000 per minggu. Itu belum dipotong pajak ya, teman-teman. Belum dipotong pajak. Ingat, belum dipotong pajak 17%. Jadi kalkulasinya standarnya, standarnya yang saya bilang 25 dolar per jam dikali 30 dalam seminggu sehingga menghasilkan 750 kali 10 ribuan lah anggaplah 6 juta 6.282.000 per minggu teman-teman kalian mendapatkan nah untuk OT-nya, OT atau OT overtime-nya itu dibayar sama 25 dolar per jam ingat ya, dolar New Zealand dolar New Zealand teman-teman jadi penghasilan seminggu itu tetap dipotong pajak kan saya sudah bilang di video sebelumnya dipotong pajak 17 persen teman-teman nah untuk biaya tinggal di New Zealand gimana saya akan jelaskan lagi berulang-ulang kali jelaskan bagi yang ingin mencari rejeki menjadi TKI atau TKW ke New Zealand nah untuk biaya rumah saya jelaskan kalau kalian ingin tinggal sendiri itu hitungannya sendiri ya sendiri hitungannya teman-teman jadi hitungannya dua ratus per orang. Tempatnya satu kamar ini tetap dihitung satu orang. Satu uh, walaupun diisi dua orang tetap hitungannya per orang. Per orang itu dua ratus teman-teman atau dua juta dua ditambah listrik teman-teman biaya listrik. Nah kalau kalian tinggal couple atau berdua atau sama pasangan atau sama istri itu 490 teman-teman 490 dolar New Zealand jadi kurang lebih 4 juta sekian lah 4 juta sekian teman-teman jadi kalau teman-teman masih ingin berniat ke New Zealand itu udah saya jelaskan berapa penghasilan anda dipotong setiap gajian 17% teks nanti dipotong rumah, terus dipotong listrik, dipotong kalau suka ngerokok yang rokok, baru bisa ngirim bersihnya berapa teman-teman. Kalian sudah bisa kalkulasi berapa bisa ngirim pulang ke rumah. Jadi seperti itu teman-teman yang ingin berniat bekerja sebagai TKI atau TKW ke New Zealand harap pahami video ini dia tidak nyampe di New Zealand kalian menangis kalian merasa ditipu dan ingat kalian kalau mencari job carilah job di aplikasi Seek atau ketik aja di Google Seek job New Zealand nanti akan kalian bisa memilih pekerjaan mana yang kalian sukai dan ingat standar gaji per jamnya itu 25 beda lagi kalau di perkebunan kalau perkebunan bisalah mencapai 40 per jam teman-teman jadi kalau bertanya wah kemarin abang jelaskan bahwa kerja di New Zealand dapat gaji 50 juta iya pasti dapat kalian kerja aja di perkebunan hitung aja berapa dapat per jamnya anggap aja 40 40 kali yang abstrak kali 30 ya bisa lah mencapai 40 50 teman-teman apalagi ortingnya banyak. Jadi kalau kerja di ghosting seperti yang tadi sudah saya jelaskan, segitulah dapat gaji kalian. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.